Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Adik-adik pada video kali ini kita akan membahas kunci jawaban pada halaman 55, 56, 57, 58, 59, dan 60 pada tema 3 kelas 6 Tokoh dan Penemuan Baik, untuk di halaman 55 langsung saja kita baca Apakah teks tersebut termasuk ke dalam jenis teks eksplanasi ilmiah Berikan alasannya. Baca kembali teks tersebut dengan teliti, tuliskan informasi penting dalam setiap paragraf pada diagram berikut. Jadi di diagram ini kita akan mengisi sesuai dengan yang ada di bacaan. Paragraf 1, topik masalah. Roda merupakan salah satu penemuan terbesar manusia yang membuat semua pekerjaan menjadi lebih mudah. Paragraf 2. Deret penjelas Peninggalan roda paling tua berasal dari Mesopotamia yang digunakan untuk kendaraan di sekitar tahun 3000 sebelum Masehi. Paragraf 3, deret penjelas Charles Goodyear pada tahun 1800 39 berhasil menciptakan ban terbuat dari karet. Pada tahun 1845, Thomson dan Dunlop kemudian menciptakan ban yang berisi udara. Paragraf 4 kesimpulan, dan pesan atau pendapat pribadi penulis. Pengaruh roda sangat terasa terhadap perkembangan ekonomi masyarakat dunia karena pendistribusian barang-barang perdagangan menjadi lebih cepat dan mudah Tanpa roda, tentunya kehidupan manusia akan menjadi sangat sulit. Di halaman 56, diskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut bersama teman. Sebutkan beberapa macam hak yang dimiliki oleh para penemu tersebut. Pertama, kebebasan berkarya. Kedua, kebebasan mengembangkan karya miliknya. Ketiga, mendapatkan hak cipta atas karyanya. Soal nomor dua: Apakah mereka telah mendapatkan haknya? Jelaskan, iya, adanya. Kebebasan berkarya mampu membuat mereka menemukan sesuatu yang bermanfaat. Berkat karyanya, mereka juga bisa dikenal dunia. Masih di halaman 56, nomor 3. Apa manfaat hak tersebut bagi mereka? Mereka dinobatkan sebagai penemu yang dapat mengubah kehidupan manusia. Apakah mereka telah bertanggung jawab terhadap hak yang telah mereka? Dapatkan, jelaskan, dan berikan contohnya ya, karena mereka menggunakan hak mereka untuk memberikan manfaat bagi orang banyak. Kita akan jawab di halaman 57 Jawab pertanyaan berikut berdasarkan cerita tersebut Soal nomor 1 Sebutkan hak Ani dalam cerita tersebut Hak mendapatkan pendidikan Mendapatkan makanan yang sehat Dan mendapatkan perhatian dari orang tua Soal nomor 2. Apakah Ani telah mendapatkan haknya? Jelaskan dan berikan contoh. Sudah mendapatkan haknya sebagai anak. Contohnya Hak bersekolah untuk mendapatkan pendidikan, mendapat peralatan sekolah untuk mendukung sekolahnya, dan bekal makanan yang sehat untuk menjaga kesehatannya. Soal nomor 3. Apa manfaat hak tersebut bagi masa depan Ani? Masa depan Ani akan cerah karena pada masa kecilnya telah mendapatkan berpendidikan dan asupan makanan sehat soal nomor 4 di halaman 58 apakah Ani telah bertanggung jawab terhadap hak yang telah ia dapatkan jelaskan dan berikan contoh Ani sudah bertanggung jawab terhadap hak hal dapat dilihat dari sikapnya yaitu selalu mematuhi nasihat orang tua rajin sekolah rajin belajar dan Mengerjakan tugas Soal nomor 5 Apa yang akan terjadi jika Ani tidak bertanggung jawab terhadap haknya? Jelaskan dan berikan contoh Orang tuanya Akan kecewa Ani Akan terperangkap Dalam kebodohan Serta akan merusak masa depannya. Baik, sekarang kita masih di halaman 58. Diskusikan dan tuliskan jawabanmu pada diagram berikut. Hak Ani Mendapatkan pendidikan. Kedua, mendapatkan asupan makanan yang sehat. Ketiga, mendapatkan perhatian dan kasih sayang orang tua Dampak jika bertanggung jawab pada kewajiban Menjadi orang berpendidikan Menjadi anak yang sehat Membanggakan orang tua Dapat mencapai cita-cita, manfaat kewajiban: satu, tujuan akan tercapai; dua, menghargai hak yang didapat; dampak jika tidak bertanggung jawab pada kewajiban; satu, terjebak dalam kebodohan. 2. Mengecewakan orang tua. 3. Gagal mencapai cita-cita. Sekarang kita akan jawab di halaman 59. Tuliskan pengalamanmu, pengalaman dirimu dalam menggunakan hak yang telah kamu dapatkan. Tulis dalam diagram berikut. Baik, di sini, ya di kolom nama, kalian tulis nama kamu sendiri. Sesuaikan saja, misalkan namamu Indah Putri Solehah. Kamu tulis Indah Putri Solehah. Baik, kita jawab langsung. Kewajibanku. Belajar dengan rajin. Menuruti kata orang tua dan guru. Sopan kepada. Orang yang lebih tua menghargai hak yang saya dapatkan, hak dan tanggung jawabku di rumah dan di sekolah, dampak jika bertanggung jawab orang tua dan guru akan merasa. Senang, manfaat kewajiban, disenangi orang, lain dalam hal ini, orang tua, guru, dan teman-teman sekolah, dampak jika tidak bertanggung jawab. Orang tua dan guru akan kecewa Berikutnya kita akan jawab di halaman 60 ayo renungkan Apa yang telah kamu pelajari selama satu minggu ini? Bagaimana manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana sikap kamu mewujudkan rasa syukur kepada Tuhan yang telah menciptakan manusia dengan potensi yang berbeda? Kita akan jawab urut dari titik pertama sampai titik ketiga Titik pertama Saya telah Mempelajari manfaat Dan kegunaan listrik Membuat laporan Percobaan Unsur-unsur lingkaran Dan Hak dan tanggung jawab Titik kedua, manfaat energi listrik bagi kehidupan manusia cukup beragam. Dari sumber penerangan hingga memenuhi kebutuhan aktivitas rumah tangga bagaimana tidak energi listrik berfungsi untuk menggerakkan alat-alat elektronik seperti kulkas, lampu, mesin cuci, setrika, kipas angin, dan lain-lain. Titik ketiga, dengan cara Terus mengembangkan potensi yang kita miliki dan memanfaatkannya dengan baik. Kerjasama dengan orang tua. Diskusikan tulisan hasil perenungan sikap dirimu tentang tanggung jawab terhadap hak yang telah kamu dapatkan di rumah. Minta saran dari orang tua mengenai sikap darimu dirimu selama ini. Diskusikan manfaatnya jika kamu selalu bertanggung jawab terhadap hak yang kamu miliki. Diskusikan dampaknya jika kamu tidak bertanggung jawab terhadap hak yang kamu miliki. Kita akan jawab dari titik pertama sampai titik keempat. Titik pertama. Sikap. Tanggung jawab. Saya yaitu. Menjaga adik. Menyapu rumah. Dan membantu mencuci piring. Nomor atau titik kedua. Saran dari orang tua saya. Kalau adikmu tidak jangan diteruskan nanti menangis. Titik ketiga, manfaat jika saya selalu bertanggung jawab terhadap hak yaitu disayang orang tua jika tidak bertanggung jawab. Oke, untuk yang jika tidak bertanggung jawab ini, kalian coret saja ya. Oke, saya bantu coret. Ini tidak usah ditulis. Dan ini juga tidak usah ditulis. Baik, sekarang kita langsung saja jawab ke titik 4. Dampak jika tidak bertanggung jawab, yaitu, dimarah dan dibenci orang tua. Baik, itu saja yang dapat kita pelajari pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.